ya kita bahas histologi kardiofaskuler jadi arteri dan vena muskuler, aorta serta hilus pada limfonodus jadi ini gambaran arteri dan vena muskuler jadi dinding arteri itu tampak lebih tebal ini arteri. Dinding lebih tebal dibanding vena. Otot polos dominan. Otot polos dominan pada lapisan tunika media. masih masing arteri dan vena ini memiliki lapisan-lapisan-lapisannya. Ya. Dari yang paling luar itu adalah adventitia, ya. media, dan intima. Ya. Tunika intima inilah yang sering bermasalah saat terjadi plak pada Penyakit jantung koroner ya. yang paling luar adventis ya jadi luar intima intima dalam ya, media tengah ya lalu permukaan tunika intima dari arteri ini memiliki undulasi ya. undulasi atau penonjolan akibat dari dari lamina elastika interna ya. dari lamina elastika interna nah kalau di vena itu tunika intimanya rata ya Rata dan sirkuler sirkel, berbentuk melingkar. Ya, ini pena ya. Oke, sementara kalau histologi dari aorta, aorta ini sama seperti arteri juga. Ya. Arteri terbesar tapi ya, aorta ini. yang langsung keluar dari ventricle sinistra. Ya. Ya, jadi masih ada tunika intima media dan ventisia juga. Namun dia serat elastik di tunika media ini lebih dominan ya. Elastik dominan dan juga otot polosnya yang kurang dari arteri muskuler, ya. tidak sebanyak di arteri muskuler pada aorta ini. Tunika itu berkorelasinya e, dengan tekanan tinggi ya, yang didapatkan dari ventrikel sinistra untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu tunika adventitia e, terdapat ya, di bagian luarnya ini tunika adventisianya ada fasa fasorum ya. berupa arteriol dan venula ya. di tunika intimanya ini ada Tunika intima itu ada endotel, selapis gepeng, lalu ada stratum, stratum subendotelial di tunika intima itu. lalu di hilus pada limfonodus, ini hilus itu ada artinya cekungan cekungan di limfonodus, jadi lokasinya di permukaan limfonodus ya. jadi ditemukan adanya arteriol penolnya dan pembuluh limfa aferen lalu ada juga kerangka serat retikuler halus Ya selanjutnya ada valvula atriventricular jantung dan otot jantung jadi valve valve itu artinya katup atrium itu serambi, ventricle itu bilik ya. Ini jadi endokardium melapisi rongga atrium dan ventriclenya. Ini ya gambaran gambarnya. jadi dilapisi endokardium Nah aldi itu lapisan miokard lebih tebal ya daripada palem miokardium di atrium. Ya. Di antara atrium dan ventrikel terdapat lapisan yang namanya jaringan ikat fibrosa. Ya. Ini ventrikel tadi. Ini atrium ya jaringan ikat fibrosa padat yang disebut sebagai anulus fibrosus Nah, pada lamina subendokardika terdapat pembuluh darah lamina lapisan Lamina subendokardial kan, ada yang namanya pembuluh darah dan serabut perkinja. Selanjutnya jantung ya, jantung tuh paling luar itu ada yang namanya Epikardium ya. Epikardium Lapisi roh Dan ada yang namanya Indokardium lapisi bagian Dalam ya. Ini tadi pelapis Luarnya Epikar Dalamnya Indokardium lapis rongga dalam dan luar jantung kemudian di tengah-tengah epikardium dan indokardium ada lapisan tebal ini disebut sebagai mu, Mio itu artinya otot, miokardium lapisan sub-epikardium mengandung yang namanya jaringan ikat jaringan adipus lalu ada arteri dan fenol ya koronaria arteri dan veno koronaria Nah, pada subendokardium ini tidak ada yang namanya subendokard tidak ada adiposanya ya. tapi subendocrat ini ada serabut burkinja ya, lalu otot jantung ya. otot jantung ini cross-striation hanya ya. menyilangnya jatuh ini crustration mirip otot rangka ini nukleusnya inti selnya besar dan lonjong dikelilingi oleh sarcoplasma ya. perinuklear di tengahnya ya. tengah sel otot jantung lalu antar otot sel jantung ini ada yang namanya penghubung diskus inter kalaris Ini sifatnya bercabang ya. Atau ada yang namanya fibrosit, ya. fibrosit, jaringan ikat dan serat jaringan ikat induk, misium ya. mesin. Itu struktur endomesiumnya halus ya, mengelilingi sel otot jantungnya.